3 Mati nih, tiga kita... satu ya? satu. Yeah. Iya. aja langsung! <laughs> <Lu> bisa langsung. <laughs> <laughs> Jadi, semangat ngomong. Oh, itu! dia ngomong. Kalau pagi bisa ada kondisi wetbah semoga sehat selalu ya ini permainan banyak humornya tidak serius nah ini kita lihat salah satu untuk meningkatkan imun olahraga bersenda guru bercanda oh. Uh, apa <laughs> nam pertandingan yang seru bola sampai hilang dua-duanya